kalian kalian dapat terus Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses penempaan bilah pedang ala Yubi malam hari. Kalau siang hari di bulan Ramadan takut terganggu sama warung padang. Uh, selamat bergabung buat teman-teman yang ada di Instagram nggak ya, yang tinggal sukonan nih. ya. tuh ini, lebih, lebih, itu Terima kasih halo halo Ya, ini kan Terus, <tut horas> <susur202> Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum barokah. barokah. Barokah. Barokah. Jadi itu adik saya yang melamun. Kasihan sebenarnya adik saya itu. Jadi uh, nanti habis Idul Fitri pacarnya mau menikah sama kakek kaya raya. kakek gius! Hah! lain nah, <tuk> nah, ini bang Malaysia nupak -nupak. Minum ale -ale, ya, we? Nah, ini ale-ale ya? Sudah sudah jadi lahan jiwa, uh, uh, uh, ya. Ale-ale di alun Sudah kan Bermain dengan api, jangan sekali-kali bermain dengan api, karena itu api itu panas. Tebak-tebakan minuman keras yang halal. Ada yang bisa jawab minuman keras yang halal? Jawabannya ya Batu. Oh, Selain jelas. keras, halal juga. <tik> Ayo tuh, doh. Oh ya? Tadi Assalamualaikum selamat wayah kini yang baru nongol dan tiba-tiba malam pun jadi gelap Pemirsa gimana kabarnya Gimana masih suka tidur-tiduran sambil agar Sama Sama Sama